Harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang TBK. Antam, hari ini, Senin, 12 September 2022, terpantau tidak berubah dibandingkan dengan harga kemarin. Berdasarkan informasi dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram hari ini dijual senilai Rp 947.000. Harga ini tidak berubah dibandingkan dengan harga pada minggu, 11 September 2022 dan turun terakhir kali pada Kamis 8 September 2022 sebesar Rp3.000. Seiring dengan harga yang stagnan, emas satuan terkecil dengan ukuran 0,5 gram juga masih dibanderol dengan harga Rp523. 500 untuk harga emas 24 karat ukuran 5 gram hari ini dijual dengan harga Rp4.510. 000 Sedangkan emas batangan dengan satuan 10 gram dibanderol dengan harga 8.965.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 12 September 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.